Tuk dimana saja untuk pelangkat tadi suaranya pelan banget nih Oh suaranya oke okay. Ah game easy guys Katanya susah guys Ini hari Sabtu kan ya Hari Sabtu atau Jumat Tahan tahan Tahan Adik adik sekarang hari Sabtu Jumat Jumat serius Ah ha Wah ah, ah, ah. ah, ah, ah, ah. Gampang guys katanya susah. tanggal let's go. Siapa yang cita-citanya jadi polisi letoy? Bang, game ini bisa full screen. Emang bisa full screen, guys. Aduh kakinya patah, Bro. Eh, aduh, malah ke belakang. Aku ada Berjalan melewati pepohonan. Oke okay, guys, okay, siap siap siap siap siap. Rate, bang. Oke, okay, ntar, ntar ya. Coba main Raff ada update baru, oke ntar aku cek satu-satu adik-adik ya, gameku banyak banget nih. Ah, goblok, goblok. Pemadam lebih lemah coy. Lemah syawat, iya. Uh. Waduh, kita harus melewati meja guys. Oke, okay, nice. Aduh, tuh. aduh. Aduh, <tuk> jeledak. Uh. apa sih kecengkla kakinya oh uh, langsung gitu pelan pelan cuy ayo kita bisa bisa let's go wah Woi, masuk ke kolam renang. wah oke, okay, next, next, next wah kabur saja ke kanan wah wah Ya, ya, ya, ya, ya, Tamat, tamat, tamat, tamat, tamat Sabar guys, gue fokus dulu ya Oke, gue cek sini Aduh, anjim Aduh, sabar bosku Bosku, aduh, kena jombi lagi Sabar guys, sabar, sabar Harus sabar Nice, nice, nice, 12 nyawa guys Oke, kita absen dulu di sini. Absen, ada Lavender, Ada Barbon Ada Gombring Ada Kurdai, ada Kirtai ada Igilang, ada Laman, ada Jovi, ada Pamungkas, ada Farhat, ada Biran, ada Bintang, ada Bintang Kejora, ada Bintang Timur, ada Bintang Barat. Ada Favian, ada Risti, ada Krisna, ada Habibi Oke okay guys, 14 nyawa di sini harusnya sih GG sih guys. 14 nyawa loh guys. Kurang horor ini bukan game horor memang guys. Game ngeselin guys. kunci lagi cok, let's go cok ah. sabar sabar ah ah, ah, ah, ah. ah sebentar guys sebentar, sabar sabar sabar hehehe sabar he. sabar ya sabar sabar lo guys sabar lo guys sabar lo guys sabar sabar sabar oke nice aduh apa lagi nih bro aduh ya Allah Livander lu bercanda Livander wah Livander keterlaluan anjir Livander Petai kali ya, ikutin aja kan, nggak mungkin kena. Guys, guys, kira-kira jalan di sini aman nggak? Guys, bungsunya tuh gede sekali, guys. <tky> ho ho ho ho ya ya ya ya ya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 Mata kau lapu-lapu kebal <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Akun tolo anjing hitboxnya anjing Anjing hitboxnya Gue masih ada game satu lagi bego. Mungkin enggak capek live streaming Hibur bocil-bocil Sabar Bercanda doang gue marahnya guys ya Gue orangnya baik kok guys Bercanda guys marahnya guys Bercanda marahnya adik-adik Langsung ke tengah nih Kontol katanya ke tengah Dibacok bacok cowok ular. Terus terus terus Sarapan sarapan sarapan. <Sess masuk Kamu layu kamu layu kamu layu kamu layu kamu layu kamu layu ya ya ya ya ya ya ya Goyang-goyang yo, goyang, goyang, goyang, goyang terus trushio, goyang terus show, yo, yo yo yo yo yo yo, goyang goyang goyang goyang goyang, goyang trushio, goyang gue go, bingung mau kemana cow, oke okay, sabar sabar, gue tahu gue tahu tas, sabar sabar ya, sabar sabar sabar, gini gini caranya gini guys, siksa, kita main siksa ya, karokar, <hih> hahaha nice, okay. kurang berapa guys, kurang berapa guys? luar ya luar ya Pak, ya luar ya GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO gak go, go. sih <tune> <tune> kena si, babi, go go go go go go go go go go, go! Aku, tuh kok kena si, apaan sih, udah oke oke okay, gitu ya kurang lebih ya, ya sabar dulu jangan maju maju dulu ah. Aku Aku neng belakang. Aku neng belakang. Aku neng belakang. Aku neng belakang. Aku neng belakang. Aku neng belakang. Di belakang. Tenggwakasan ikut jatibetek Oh! Ah. Ah. Bi Bullshit banget Bi, sumpah drama-drama kayak gini anjing Apeh Bi, thank you oh. banget Bi ya Serius, thank you udah nungguin aku namatin game ini Satu setengah jam, serius terus dari, Nah, aku makasih banget, serius oh, maaf, Bullshit Bi, udah Udah capek Bi, aku menuin bocel-bocel drama Bi Thank you banget, Bi. Ya. Walaupun game aku aku pikir game-nya bakal lama, bakal cepet tamatnya, Bi. Enggak apa-apa, apa-apa. Tadi-tadi kamu nunggu. Enggak <laughs> apa, -apa i. Maaf, Bi, nunggu lama, game-nya susah. Aku kok okay. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> gini sih? harusnya kan nah, kayak gini. Bi, aku udah muak, Bi. Udah, udah muak sama bocel drama. <laughs> Thank you banget yeah. Bi ya, udah <laughs> Nggak serius, thank you udah nungguin aku terus, namatin game, yeah. sambil kamu udah persiapan, pake kostum Eh kamu kok di luar ekspektasi gini sih? Nggak sumpah, bullshit <laughs> banget Bi, drama-drama kayak yeah. gini, Bi Udah capek yeah. bi, aku sama gamenya, Bi Sorry guys, sebenernya lagi capek, jadi dia marah-marah Nggak serius, serius, thank you banget ya, udah selalu dampingin enggak, aku Nggak cuma lagi berantem aja, lagi <laughs> Ini eh, Nggak serius, sorry, aku nggak nyangka bakal satu setengah jam Eh nggak apa-apa Aku kan juga nunggunya gak pake topeng dulu, nunggu di belakang aja Enggak, tapi kasihan kamu mau tidur, <laughs> mau istirahat Gak apa-apa, diri -apa, Iya, gak apa-apa Sorry ya Gak apa-apa, guys Terusnya kamu di rumah mau urus kerjaan Oke okay. Sorry, sorry, Bia Oke okay. Oke, okay, guys Karena aku narinya udah bagus loh, aku bagus kan guys narinya Udah muak <laughs> kok drama-drama kayak gini Bocil drama mulu udah Guys, makasih ya dan dulu guys, thank you <laughs> buat temen-temen yang udah nonton <laughs> Tidak ada drama guys ya ada. Yang penting gamenya udah tamat Thank you Livander udah bikin gamenya Makasih, kasih Livander Kita udahan dulu kita sebut nama guys Bullshit Duduk udah dulu Sorry udah bikin nunggu dari tadi bro. Yang ketik Persetan dengan drama Yang penting tamat pakai mod Persetan dengan drama guys Yang penting tamat Gue udah membuat Agnes nunggu dari tadi, guys. Gara-gara gak -gara tamat-tamat. Oh, Thank you. Ada Lucky, ada Nick, ada Firza, ada Der. Ada Sabaru, ada Farsi, ada Patrick, ada Noval, ada Duiki. Ada Hafiz, ada Rocker, ada Amat. Ada Sarman, ada Raffi, ada Fawas, Lari, ada Pepe, Riki.